Oleh penguapan, kita ke Eh, mari Ehi, ahi, ahi, ahi, ahi, kok oleh buku kau nih? ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, apa ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, kakak Air. misalnya kau muku muku kau lima, kan san kau sisa bisa? Eh, sisa muku satu le. ayo, eh lemah lemah kau, kau misalnya mali mali yang muku tita muku tiga kau bang bayangkan sakit lu, pasti sisa muku satu. kan lagi ketemu ke perumpangan muku muku lima, kan san? seribu? kau bayangkanlah terus muku tiga muku tiga muku tiga, habis itu muku tiga. Muka tak akan terimungguin kan? Habis di kan? goreng Eh, itu kalau goreng, itu baik gabungan di muka tak <tis> asa <tis> Berarti, itu tanah lo muka goreng ga? Berarti muka ti? sakit? Ga sakit Kata bapak, men Mbak muter ke sini ga bro? Eh, mbak muter ke gue bro Muter Eh, ayo iya jambret, oh sopir motor ada dua ikban, ngeti punya pabrik, lama, oh tisos lah, malah syuting ban, banyak motor koto di ah banyak motor tuh luka motor tuh motor ini teruk ban, motor kerubah misumi, itu motor tuh motor kerubah tuh, di motor kerubah ngalik misal, siapa ngalik motor kerubah misumi, motor kerubah tuh kendur kendur sama cowok, anu? Tigo tersolong hilang mau tuh pakai ada cari motor pakai tahu? Eh, nggak mau apa kali? Nggak mau malik malik gue kan aman dulu aman. Eh, bareng hilang pakai anti belum hilang dipakai tahu? Dipakai tataikan bareng hilang, sepatu. Iya, apa boleh? Ah, gampang. Misalnya, beh. Kakak ini di mana kokar? Muklima. Saya kau tembak tembak terfir tembak saja. Di sana bisa. Ah. Si sampai sudut. ay sudah mah. Oh. Kakak Kakak Muklima kalau di mana kazu? Kakak Muklima di mana kazu? Saya kau tembak saja. Itu si musuh sudut. Tembak saja kau udah sudah damai. Bo, Mang, boleh sama mari mari kakak kami Kakak kami, tembak saja berarti bisa ke. Eh, eh papa, ih, latih, eh eh eh, eh, eh, no smoking, eh, lagi amalin lagi bahasa inggris kenapa? buku? bahasa inggris kenapa? bok kita ngomongin bahasa inggris gimana? ayy tau lu aku bahasa inggris ayy bahasa truk bok jadi gak happy ya? iya jangan lurus sama sama kita dasuun ko shou kamu bahasa apa